Hai guys, balik lagi di channel mang dan kali ini kita bakalan mainin Minecraft lagi Dan let's go, kita main di server ya, biar lebih seru Kita main parkour aja kali ya waduh gak bisa dong, ya udah deh Kita main, apa ya Survival aja deh Kita main survival aja, apa nih? Kita ambil kayu dulu nih. Aduh. nggak bisa dong. Ini kenapa ada air? Kenapa ada air? nggak ada apa-apa? Ini apa nih? klik bcfkm to protect your stuff, klik the link to learn and claim usah, deh nanti aja deh kita main di server foxnet ini guys ini ke mana? kita ikutin aja guys dia woi What? Ini dapat apa cuy? Ini apa nih PvP? Ini dapat PvP guys. Pipi, pipi nih ini, guys. Aduh. Kena bunuh, dong. Aduh, guys. Kita gak usah, deh. Kita gak usah pipi, -pipi Nanti mati, guys. Kita survival aja, lah. Let's go. tidak tidak tidak ah ini di luarnya cuy kita harus cari dulu nih tempat yang nggak ditinggalin cuy biar kita bisa ambil kayunya bisa spawn gak aduh gak bisa dong ini tempat apa nih? bisa duduk gak uh bisa didudukin dong bisa dudukin dong kursi toy itu ini bisa nggak aduh gak bisa dong Aduh, nggak bisa dibunuh lagi. Aduh, nggak bisa, cuy. Kita mungkin cari tempat yang lebih jauh kali ya. Nggak bisa. Aduh, cuy. Kok nggak ada monster ya? Biasanya banyak monster. Kenapa ada banyak hewan di sini? What? Kok ada banyak hewan cuy di sini? Uh, dapat telur. kita jawab, Guys. Nah, mungkin di sini kita bisa ngancurin kayu. Belum bisa dong. Belum bisa ngancurin kayu juga dong. Weh. Apa tuh, Guys? Bangunan gitu. Aduh, duh. Ada gitu-gitu ya guys, ada XP XP-nya gitu. Woi, ada skeleton coy. Kabur, kabur, kabur. Aduh, dia skeleton dong. Kabur lu, guys. Ini bisa diambil enggak? Aduh, udah punya orang dong nih. Ini kami bisa gak? Bisa, bisa dong. Aduh, gak bisa dong. Aduh, gak bisa dong. Nah, ini bisa deh, sini. Bisa, please? Oke, bisa dong. Kita ambil dulu guys kayu-kayunya, lumayan. Ini apa? Ini base ya. Markas ya. ini kita buat kayu dulu ini apa pula? gurik, nggak guna simpan aja deh, siapa tahu guna nanti woi, ada sapi sini cuy bisa buat kita makan nih Iya enak uh endurance kita naik dong nanti hanger, what eh salah eh krafting tabel gua udah buah deh ya. kita langsung aja buat pick egg dulu guys Wuh, langsung ketemu Iron dong Di bawahnya Kuat Langsung ketemu air dong Baru juga mainin Sebentar Lalu ketemu Iron aja Ya dikit doang Tapi dong Sebutu doang legit banget nggak apa dah kita curun hancur hancurin dulu guys nih what kita nggak bisa ngancurin di sini dong what enggak bisa hancurin dong, <coughs> nuri guys, aduh, kita main nih, 47 biji guys, ini kita hancurin, nah bisa waduh. Wah uh, ada yang buat rumah di atas itu guys. Iya tuh di atas itu ada yang buat rumah. Tuh, di situ juga. Wow. Punya CPL semua dong. Eh, ini bisa. kok gue bisa buat di sini? ini rumah ini gak ada yang punya kah? punya Aden Kundong. Wait, wait. gue bisa buat di sini. cuman lo kok dia, aduh. bingung juga guys. wow. Bagus-bagus rumahnya. Lah itu apaan dah? Apa nih guys? Kayak iglo gitu. Wow. Uh. Luar rumah orang guys. Ada enderman juga tuh. Halo enderman. Wah. Iya elah guys. Oh. Untung barang-barang aman Uh, ada anjing guys. Ini di bawah ini apa, anda? Kita minta aja kali ya ke orang ini Eh Tidur ya kali ya Eh hey, bang Woi Tidur kali ya Ya Tidur guys ya udah deh bu mati pula tadi kita mainin aja kali ya spawnnya jauh banget pula let's go let's go let's go let's go ini bisa ambil kagak Gak bisa dong. Aduh, aduh. Ada ayam cuy. Ada buah avi. Hai, babi. Oh, ini yang tadi ya? bertahu ingin ada ini atasnya itu apa guys kira-kira itu apaan guys aduh apa itu ya TNT kah guys kita lihat dulu kali ya kita coba lihat nggak tahu siapa itu aneh So weird. Eh, creeper. Mati aja lu. Whoa. Bisa modal dong ya ada tulang guys lumayan, ada tulang nih. kok ada MRT block ya di sini. Eh, eh, hey. ampun bang, ada orang cuy. Ya, ya, kita nggak ngapa-ngapain, guys. Dibunuh dong, tanya, tanya, kok dibunuh? Tanya, guys, kenapa kita dibunuh? Padahal dari tadi kita nggak ngapa-ngapain loh. Eh, pulangnya mana? Kamu mau? Ya, bisa. Aduh, ini orang lagi pipi-pipi nih. ayo ayo, eh ini apa guys? lumayan cuy tuh, buat kamu tulang tuh tulang mau tulang itu Nah, udah guys, kayaknya segini dulu deh, udah kayaknya udah 16 menit, udah lumayan lama. Ya udah deh, ikan dulu untuk video kali ini and goodbye.